Aku menemukan harapan di hari-hari terkelam, dan fokus pada hari-hari tercerah. Aku tidak menyalahkan alam semesta. Benih tanaman kebahagiaan, harapan, keberhasilan, dan cinta itu semua akan kembali kepada Anda dalam keadaan yang melimpah. Ini adalah hukum alam. Sebab kita berjuang untuk mimpi-mimpi kita. Saat teman-teman kita telah hilang harapan, damai pertempuran yang baik membantu kita untuk terus berjuang. Kepedihan mendalam membuat kepala kita tertunduk. Kepedihan itu datang ketika cinta hadir, tapi kita tidak punya harapan pada cinta itu. Mungkin terlihat suram malam ini, namun jika kita terus berpegang pada harapan, hari esok akan menjadi lebih cerah. Manisku, aku akan jalan terus membawa kenangan-kenangan dan harapan-harapan bersama hidup yang begitu biru. Putuskan setiap harapan selain kepada Allah. Putuskan setiap kerinduan selain rindu ingin berjumpa dengan Allah. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah ia menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Semangat yang lemah buanglah jauh jiwa yang kecil segera besarkan, yakin percaya iman pun teguh zaman hadapan penuh harapan. Andaikan harapan seseorang diturunkan hingga titik nol, orang akan benar-benar menghargai semua yang dia miliki saat ini. Jika panas, keringkan lukamu. Jika hujan, nikmati rindu. Jika gelap, biarkan harapan menuntunmu. Mentari akan selalu terbit juga senyumanmu. Harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua dalam kegelapan. Anak-anak adalah sumber daya dunia yang paling bernilai, dan mereka harapan terbaik untuk masa depan. Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum mengatakan hal buruk tentang orang lain, bercerminlah. Sebelum berpikir buruk tentang orang lain, jadilah dirinya. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan akan sembuh. Jika lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Bahasa apapun bisa menjadi kendaraan penghinaan dan penindasan rasis, tetapi juga bisa menjadi pembawa pesan dari harapan dan pembebasan. Optimisme adalah rasa percaya yang menuju ke arah pencapaian prestasi. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa harapan dan keyakinan.